Judul dan tema mengambil hikmah dari perjalanan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1443 Hijriah kepada Tuhan Guru kita untuk waktu yang seduas-duasnya kita berikan kepada Tuhan Guru Ustadz Profesor. Dr Haji Abdul Samad Sema, waktu dan tempat di silakan. Takbir, takbir, alhamdulillah, oh, wala, wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja menangkap balam Balam ditangkap di kota Kabun Dari bunyi sambutan salam Nampaknya harga sawit sedang turun InsyaAllah naik Amin Bagaimana kabar bapak-bapak sehat? Bagaimana kabar ibu-ibu sehat? Ternyata bapak Dokter Haji Ahmad MSI ini tidak selamanya bisa diikuti. Tadi saya tengok dia tegak berdiri di sini untuk dekat dengan rakyat. Saya pun pura-pura ikut pula. Panas. Rupanya angin. Mudah-mudahan kita mengikuti Pak Ahmad kedermawanan beliau. Amin. amin. Jika ikuti Pak Ahmad semangatnya beliau, amin. amin. Kita ikuti Pak Ahmad istiqomahnya beliau, amin. amin. Tapi di samping laki-laki yang gagah perkasa, sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Betul? Hadir juga bersama kita Ibu Hajjah Maqdalisni Ada di belakang, tidak kelihatan Ibu banyak yang rindu dengan Ibu ah, Masya Allah, mudah-mudahan Ibu juga sehat, amin Datuk-datuk, Bapak Ibu Kades, Alim Ulama cerdik pandai tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak dapat disebut nama Insya Allah semuanya Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal alamin Bapak Ibu tolong jangan berdiri di depan ibu ibu ah, mereka. Hmm, betul -betul. Bapak, ini namanya desa Lubuk di desa Lubuk Bendahara ini isinya orang-orang kaya semua karena semua Bendahara-Bendahara di disinilah Lubuk Bendahara Partai, Bendahara Organisasi, Bendahara Saya mendengar nama Lubuk Bendahara ini tahun 1998 24 tahun yang lalu Ketika saya sedang berada di kota Kairo, Kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Riau di persatuan mahasiswa Riau di Kairo, Saya dari Lubuk Bendahara Nama Seprudin Saan. Dari sini kampungnya kan? Ah, Almarhum Itulah awal saya dengar Lubuk Bendahara Tapi baru sekali inilah dibawa Pak Ahmad ke Lubuk Bendahara Pertama kali saya tahu si Ahmad Pertama kali dibawa ke Ahmad ke Lubuk Bendahara. Padahal seluruh rokan Hulu ni keliling saya sudah dibawanya. Waktu mau calon bupati keliling tapi sekali ini baru dibawa ke Lubuk Bendahara. Dalam hati saya nampaknya ada hajat yang lebih besar nampaknya. Inilah maka dibawanya saya ke Lubuk Bendahara karena di sinilah kantong suara. Mau jadi apa, Pak Aman? Hah? Okay, okay. Jadi apa? Okay. Jadi gubernur kita, Pak Aman. Nah, insya Allah, mudah-mudahan jadi insya Allah, Amin. Tadi begitu diumumkan, MTS mendapat 150 juta Tumpuk tangan semua. SMK mendapat 200 juta untuk potongan. Orang yang dapat duit awal ah, itu Kenapa masyarakat lu mau bendahara ikut tepuk tangan? Memangnya Bapak dapat duit? Ibu dapat duit? Kenapa ikut tepuk tangan? Ikut berbahagia. Ya. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain Itulah namanya cinta Cinta artinya ingin menyertakan orang lain dalam kebahagiaan Dan ikut serta dengan kebahagiaan orang lain Maka saya yakin dan percaya Orang lubuk bendahara adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta Cinta tapi cinta ini kan masalah rasa, betul? Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, betul? Karena rasamu bukan rasa. Kata siapa itu? Kata aku yang sedang kepanasan. Rasaku di sini tak bisa kau rasakan bisa sana, saudara. Di atas angin di bawah lebih anget. Rumponya karpet kok plastik. <tuh -tuh -tuh. Tapi kalau sudah cinta, lautan akan kusubangi, bukit akan kudaki. Betul? Kita datang kemari semua karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini peringatannya adalah peringatan Islamik. Jadi perlu saya ingatkan, jangan nanti pulang ditanya apa acara tadi? Kampanye gubernur. Ini banyak yang salah pahala ini. ini adalah Isra Mi'raj Isra mi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semua yang datang ini pulang mendapatkan pahala sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk surga Insya Allah. amin nah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj Ketika Isra Mi'raj itu sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum pergi ke Masjidil Aqsa, dadu Nabi ko dibolak, setelah dibolak dicuci pakai air zam-zam. Inilah yang disebut dengan pensucian hati. Jadi kenapa tadi ibu-ibu ikut tepuk tangan? Kenapa bapak-bapak ikut tepuk tangan? Padahal SMK yang dapat duit 200 juta, padahal MTS yang dapat 150, karena hatinya ber... Kalau hati kotor tak mungkin bisa ikut tepuk tangan. SMK dapat 200 juta! MTS 150 Kenapa kau tak tepuk tangan? Sakit <laughs> Tapi saya lihat tadi semua wajah cerah Ikut senang, ikut bahagia Dipanggil pula oleh Pak Ahmad Ustaz Somad juga akan maju ke depan buku itu yang memperjuangkannya di atas di Jakarta Pak Ahmad memperjuangkan duit itu sehingga turun dari Jakarta sampai ke Lubuk Bendahara Abdul Zahman giliran ikut berboto ditulis oleh wartawan Rio Pos sudah turun duit ke Lubuk Bendahara ke SMK dan MTS semuanya 450 juta Ustaz kenapa yang Ustaz sebut yang 150 sama yang 200? Yang MDA 10 tadi? Itu tak Ustaz sebut. Nanti takutnya dibalik. Yang 10 itu pula yang disebut. Yang 200 tak disebut. Tapi insya Allah semuanya, Pak. Ba, baik. Ini penyakit umat sekarang. Tak bisa ikut senang menengok kesenangan orang lain. Abdul Somad datang ke lubuk Bendahara dikasih bunga. Saya tengok bunga Pak Ahmad kuning. Ku botai Saya dikasih bunga merah. Yang kuning jangan tersinggung, yang merah jangan bahagia karena dua-duanya bunga plastik. <SILENGALAN> Sampai dia teh mimbar dia teh pentas aku tetap mau masak. Ku tengok Pak Ahmad dibuka yuk. Rupanya uh, tidak dipakai itu ceramah. Aku ku tengok Pak Ahmad dibuka. Aku muka pula. Masya Allah tabarakallah. Ternyata kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut jadi warna biru. Membiru tenda. Untung bungo itu tak ikut membirunya. Bapa ibu yang mulia karena Allah Subhanahuwataala. Jadi poin pertama, poin pertama tentang isra miraj adalah membersihkan ha hati bersih. Kalau ibu beli kuali aluminium, warnanya terang benderang. Tapi lama-lama kuali ini berubah menjadi warna eh? hitam. Kuali itu yang pertama kali hitam bagian mananya? bagian tengahnya masak telur ayam pagi mulai hitam menggoreng nasi mulai hitam memasak tumis mulai hitam pertama hitam hatinya lama-lama telingonya hitam kuali zaman dulu telingo. kuali anak-anak milenial sudah tak pakai telingo lagi apa namanya teflon baru dibeli sudah hitam Jadi yang pertama kali kotor adalah hati. Makanya dalam Quran dikatakan ala hatinya kotor duluan wa ala telinga kotor wa ala abasarihim. mata tertutup telinga tersumbat Gara hati, gara-gara hati, sakit hati Saya yakin dan percaya Yang datang siang ini orang lubuk bendahara Semua hatinya bersih Amin. Kalau tak bersih hatinya tak mungkin dia datang Menengok Pak Ahmad Anggota DPR RI Orang rokan hulu yang terpilih Menjadi wakil rakyat berkantor di Senayan kalau orang loh hatinya kotor, siapa yang datang Pak Ahmad, biarlah di situ dia, dia yang dapat mobil dinas, dia yang dapat rumah dinas, dia yang dapat istri dinas, <SILENGAL> istri tetap, ini Pak Ahmad, mudah-mudahan beliau diangkat Allah yang lebih tinggi lagi, nanti tahun 2024. Orang yang hatinya bersih ini doanya makbul, betul? <SILENGAL> Mau datang, Abu Somad datang karena disediakan pentas, Abu Somad datang karena disediakan karpet, Abu Somad datang karena disediakan atap, tapi mereka, orang benda bendahara, mau datang duduk di atas karpet hijau. Di atas rumput tidak pakai atap, inilah orang-orang yang hatinya bersih dan lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad jaminkannya pula Pak maksud aku tadi memancing inilah orang yang lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. jangan mustahak jangan, mestinya pergi, kita ulang balik walaupun datang tidak pakai karpet, tidak pakai atap, tidak pakai tenda hati-hatinya bersih mereka inilah yang antin masuk surga lebih dulu daripada Abdul Somad. amin Oh, kadang manusia ini sholatnya rajin jilbabnya panjang mukenanya bagus tapi menengok tetangga ganti rumah baru domam betul cakap saya kadang manusia ini Muka nanya putih Bajunya putih Hatinya Hitam Lebih baik pakai baju hitam Tapi hatinya putih Daripada baju putih Hatinya hitam Eh aku suruh Kadang awak ni salah-salah cakap Balik kepada sendiri Alhamdulillah Allah masih sayang Tak ditunjukkannya apa yang ada dalam hati manusia Betul Abdul Somad ditutupi pakai peci Abdul Somad ditutup pakai singlet ditutup pakai baju koko ditutup pakai sorban ditutup pakai baleho, ditutup pakai nama yang panjang 3 meter Ustadz, Profesor, Doktor, Haji, Abdul Soman, LC, MA semua gelar sudah diambil tinggal satu yang belum Almarhum <tik> tapi kalau menghadap Allah apakah Profesor dibawa? apakah Doktor dibawa? Apakah peci dibawa? Apakah sorban dibawa? Ya ma la banun. Menghadap Allah tak bawa harta, tak bawa anak, illaman atallah. Menghadap Allah hanya membawa bi qalbin salim, dengan hati yang berzikir. Kalau awak mati, yang awak bawa adalah hati Maka jagalah hati Jagalah hati dari iri dan dan. Tengoklah panitia Apa kata panitia? Ustaz somat kalau panas bisa ke dalam Supaya kalau ustaz mundur ke dalam tidak malu kepanasan Karena ada alasan disuruh panik Panitia ini mengasih tahu, dia takut kalau Ustaz ini pingsan, ada dua tempat lagi. Nanti sore sekali lagi di Rokan Ompek Koto, nanti malam di ujung batu. Kalau sampai pingsan di sini, yang disalahkan panitia di sini. Paksa ketua panitia menggantikan nanti malam. Begitulah hati ketua panitia ini bersih kalau hati panitia tak bersih dia tengok yang kepanasan mampus hmm, juga selama ini ceramah pakai AC selama ini ceramah masuk TV selama ini ha, di lubuk pendahara tangan kan panas berita mulia sekali memang orang lubuk pendahara ini bersih-bersih hatinya masih baik awak sudah nikah Mancing aja, Pak Ahmad senyum, Ibu tak senyum. Saya berani bercanda dengan Pak Ahmad dengan Ibu nih karena udah macam keluarga saya. Beliaulah yang membawa saya ke Pasir Pangarayan tahun 2010. Sekarang udah tahun berapa? 2022. Asal saya kenal dengan Pak Ahmad ini bagaimana? Seceramah subuh di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru. Ceramah saya waktu itu tentang amanah. Siapa saja yang tidak amanah, nanti di akhirat dia akan dituntut. Rakyatnya, masyarakatnya meminta tanggung jawab. Bupati yang tidak amanah, Bupati yang ingkar, Bupati yang pengkhianat, dituntut di hadapan Allah tiba-tiba berdiri dia pulang waktu itu dia bupati rokan dulu selesai acara pengajian subuh, datang kepala dinas PU Assalamualaikum Ustaz Samad Waalaikumsalam, Ustaz tak tahu siapa tadi yang balik waktu Ustaz sebut bupati tidak, bupati rokan pilih kenapa dia balik, mungkin tersinggung. bersinggung ah, aku tak peduli Aku baru balik ceramah Mana aku tahu dia bupati Kau berapa lama sesudah itu Datang telpon masuk Assalamualaikum Tengok nomor tak ada nama Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya bupati Rokan Hulu Ini yang kesinggungku Ya pak Betul ini nomor Ustaz Somat Betul Saya dah siap-siap ini Jangan-jangan dibawa ya, ke Kapolres? Ada apa Pak? Bisa Ustadz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Itulah awal saya dibawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Tahun 2016 dicoret nama saya, tak masuk ke mengganti bubat. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemanan persahabatan ini dari dulu sampai ke lubuk bundahara dan insyaallah kami disatukan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tengoklah eloknya hati orang dulu bendahar. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku semo ba. Mudah-mudahan berteman di dunia, bersahabat di lubuh bendahara, kami berdua masuk surga dalam janatul firdaus. Amin katanya, Padahal dia tak ada doanya. Memang orang hatinya bersih, tidak suuzon tak buruk sangka, rezekinya lancar, dimudahkan Allah hidupnya insyaAllah. <Syukur> Mudah Mudah-mudahan yang sahibnya satu kapling jadi dua. <Syukur> Itu, ini langsung curiga ini, tak eh, enak doanya di ujung-ujung. Bapak Ibi Adi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pergi undangan, ada orang pergi undang. Sampai di tempat undangan, ma, makan Balik dari undangan berkunang-kunang. Itu bedanya undangan tempat lain. Di undangan tempat lain, sesudah balik, baru oh, berkunang-kunang. Kalau di lubang pendaharan, sedang undangan berkunang-kunang. Balik dari undangan tadi sampai di rumah berkunang-kunang. Istri yang buah hati belayan jiwa disayang suami Suami tak sampai hati menengok bini sakit Dia pun langsung telepon puskesmas. Dokter puskesmas pun datang Membawa balon berwarna hitam Yang tak ada dalam lagu TK <tik> Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Merah kuning kelabu Hmm, hmm, hmm, hmm. Dan di... tak ada balon hitam, karena balon hitam itu cuman ada di puskes Balon hitam itu yang, yang dipencet-pencet. Oh, tekanan darah ibu 180 per 170 ibu jangan pergi jauh-jauh ya kenapa bu dokter maksudnya kalau sudah tekanan darah 180 per 170, jangan pergi jauh-jauh, susah ngurus jenazah <tuk> tadi ada makan gulai kambing, Tidak ada. ada makan sate kambing Tidak. Ada. ada, makan capcai kambing, Tidak. ada ada makan soto kambing, Tidak. ada ada makan gulai kambing tak ada, kenapa darah naik ke atas rupanya bukan salah kami kenapa darah tu naik ke atas waktu undangan tadi nampak kawan makan waktu mengambil gula itu gelong emasnya besar ae datang tuh langsung dicubit pahalah kiri sudah balik gitu ah balik Indo kahle loh balik gitu dan ie orang seperti ini tak ada di lubuk bedah betul loh orang lubuk bunda harami hatinya bersih semua senang mendengok orang senang dan ikut susah menengok orang kemalangan Betul? balik ke rumah berkunang-kunang asam lambung naik semua naik, yang turun cuma satu asam urat <tik> naik ke kaki <tik> <tik> salahkah kambing? tidak salahkah gula? tidak yang salah adalah hak Hati tak bisa menengok orang lain senang, tapi hari ini di Lubuk Bendahara semuanya senang. Semuanya senang, senang menengok pusat kepanasan, senang hati banget. Allah tabarakallah. Jadi, kita jaga hati ini supaya bersih. Anak kita sama dengan anak dia, sama-sama lahir Kawan saya, saya tanya, kau kapan lahir? Asal kenalan di depan kelas, nama saya si Anu lahir tahun 1976 Kau kenapa tak ada tanggal sama bulannya? Kawan saya ini, asal kenalan depan kelas, nama saya si bulan lahir 1976 Kau kenapa tak ada bulannya? Waktu aku lahir, ayahku tak menulis tanggalnya. Tadi tulisnya tanggalnya. Jadi gimana? Waktu sekolah mau ditulis tanggal tak tahu tanggal bulan berapa. Jadi setelah itu tanya lah emak, emak aku bilo lahir. Aku tak tahu kau tak lahir bilo. Tapi yang jelas waktu kau lahir itu pokok kelakuan di sambar petir. Coba kau cari di kampung awak yang sama waktu kau di sambal petir Aduh cari, akhirnya dapat tahun tujuh anak Entah mungkin, nama bulan lahir waktu kelapa di sambal petir Lahir sebagai manusia, hati bersih Tapi kemudian nasib macam-macam nasib orang tak tahu siapa yang menduga menjadi orang hebat tapi orang yang hatinya bersih ikut senang kawan siapapun yang hebat kenal dengan Pak Ahmad oh kenal anggota DPR RI ya apa kehebatan dia kemarin dia kasih di lubuk bendahara 200 juta tambah 150 tambah 10 berapa semuanya total Entah aku pun payah menghitungnya banyak kali no. Kau ikut senang Aku ikut senang Kau dapat duit Tidak Kenapa kau ikut senang Ikut senang melihat kesenangan orang lain Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Itulah makanya selesai berhuduk Kita berdoa Allahumma ja'alni minatawabin Waja'alni minal Waja'alni min aibarikas. Sahihin muka sudah bersih. Nawaiturah al hadasilah aswari listibahati salatifartu alayyallahi taala orang Islam mukanya sudah bersih. Waktu membersihkan muka itu semua mesti kena air. Jangan sampai kita jumpa sama kawan kawan senyum kita senyum kita senyum kawan senyum. Rupanya kawan mensenyumkan kita. Kenapa? Karena ada tahi mata sebesar bakso. Maka wajah mesti bersih, setelah itu kita senyum kawan senyum-senyum kita, kita kesenyum ke dia, jangan sampai kita senyum, orang senyum rupanya orang mensenyumkan kita Kenapa? Cabai mahal sekarang ya, rupanya ada cabai menutup gigi, makanya orang Islam disuruh berkumur, berkumur, berkumur gosok gigi kalau tidak memberatkan bagi umatku, akan kusuruh gosok gigi setiap mau sholat. Subuh gosok gigi. Zuhur gosok gigi. Asar, gosok gigi. Maghrib gosok gigi. Insya' gosok gigi. Duha, gosok gigi. Tahjod gosok gigi. Witir gosok gigi. Umat Islam gigi yang paling bersih. Setelah bersih, muka bersih. Telinga mesti bersih. Waktu kena air. ah nih masuk ke dalam lubang. Haa, ah. haa. Huh yang ini untuk daun telinga bukan daun pintu ini untuk bagian dalam ini untuk daun telinga ha, ha, ha, ha. banyak sekarang perempuan cantik lipstick tebal mata pakai tuxedo bedak 2 inci tapi lubang telinga sarang spiderman telinga kotor berdaki maka ini mesti bersih, telinga bersih, mata bersih, gigi bersih, rambut kepala diambil air, dibasahi bersih. Setelah itu kemudian kaki, dibasahi jari kelingking, dimasukkan ke celah-celah lubang kaki. Nah, masuk ke lubang kaki. Nah, ke lubang kaki. Nah, jangan sampai air tak masuk ke dalam. Nah, ini banyak anak sekarang uduh tak betul. Diputarnya keran air sipas-sipasnya. Banyak anak-anak wudu tak betul. Diambil air, ah, mata Ambil air? Ha? Ambil air ha? Ha, subuh, ha? Kata malaikat mau disentilkan masih kecil itu malaikat. Wajah bersih, tangan bersih, telinga bersih, kepala bersih, kaki bersih, hati kotor Tak diterima Allah, itulah mengapa dibersihkan hati Allah waj'alni minal tawabid, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni minal mutatah Sucikan hati Barulah menghadap Allah Ilahi anta maksudi Waridaka matlubi Allahu Akbar Sebelum solat, sucikan ha Qadla afla'aman tazakka Beruntunglah orang yang mensucikan hati Setelah hati bersih Wazakarasma rabbihi Menyebut Allah Fasolah sholat, sucikan hati, berzikir menyebut Allah baru sholat, bukan somat Kenapa usah ceramah memandang ke kanan memandang ke kiri? Aku mesti selalu memandang seimbang ke sini sekali ke sini sekali. Nanti kalau aku cuma memandang kemari yang ini marah nanti kalau aku cuman memandang kemari dibilang orang ustad katang <risas> jadi jangan ibu ustad sama tu ceramah aku tengok kesini kesini macam ulat pinang supaya seimbang bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan gara-gara ini tak sembahyang balik nanti dari pengajian ditanya sama istrinya abang tak sembahyang aku mensucikan hati Tak ada gunanya kita sholat kening kita hitam macam pantat kuali. Tapi kalau hati kita kotor, bersihkan hati. Sejalan antara sholat dan mensucikan ha? hati. Kau kenapa tak pakai jilbab? Kau kenapa tak pakai ikutung? Kau kenapa tak pakai baju panjang? Tidak penting kepala kita berjilbab. Yang penting hati kita bersih. Ada orang model begini sekarang? Saya takutnya nanti datang orang gila Maaf cakap betulan yang tahu pakai celana Eh orang gila, kenapa kau tak pakai celana? Yang penting hati ditobos <SILENCIO> Kau dapat dari mana? Aku pun dengar ceramah usap sobat dulu Aku cuma gila, cuma tak bodoh Kau sudah gila, bodoh pula lagi <SILENCIO> <SILENCIO> Saya tadi menyangka Kalau beginilah menengok panasnya ini ini nampaknya Kultum tahu ibu Kultum? Kuliah 7 tadi dimulai jam setengah sebelas, sekarang sudah jam sebelas lewat sepuluh, udah empat puluh menit saya berdiri, tapi tak terasa, pause. mana terasa kan di bawah tenda? Aku yang di sini menggelega. Tadi bayangan saya menengok panas nih Pak, man. Ini nampaknya setelah diserahkan duit 200 juta ini baliklah jamaah nih Rupanya Masya Allah, Tabarakallah Yang su'uzon untuk Abdul Somad. Hati kau lah yang kotor Abdul Somad. Kau sangka kami datang kemari cuma menunggu duit 200 juta Bukan untuk kami, untuk SM AK man. Masya Allah, Tabarakallah, hadir Hadir, hadir, datang Ada yang di tiang gawang menjaga Supaya jangan sampai macam-macam <SILENCIO> ya, Jadi setiap jamaah ini filosofinya macam-macam Yang di depan nih kata dia Biarlah panas sebelum asal ustaz kenapa <SILENCIO> Kalian di ujung sana dibawa pokok kayu kata dia Tidak, biarlah jauh asal suara terdengar karena aku kalau tak sambil merokok dengan ceramah, tak masuk <laughs> Gini -gini. <saluh> ini macam-macam Pak Ahmad -macam, inilah warga masyarakat Pak Ahmad yang akan memilih Pak Ahmad tahun 2024 <gulas> jadi walaupun islam merah, iklan 2024 tadi, setiap imam menit tetap ulang-ulang jangan lupa <laughs> Jadi sekarang kalau ada jadwal orang tahu saya dengan Pak Ahmad di mana rutin pengajian di, di Masjid Anu siapa menceramah Abdul Somad ada Pak Ahmad situ ada, kampanye gubernur kita cerdasnya Pak Ahmad tak perlu buat balihu untuk apa buat balihu buat balihu besar besar diambil orang dibuatnya tutup WC. buat balihu besar besar dia ambil orang, dia tutup kamar mandi banyak orang-orang mandi tepi sungai, itu coblos nomor <tik> <tik> Eh, boleh pengajian eh, mau kertas Pak Ahmad. dibuat pengajian, semua orang tahu asal Abdul Somad ceramah di Riau, ada Pak Ahmad di situ hmm, ini, ingat orang, ingat 2024, ingat Abdul Somad, ingat Pak Ahmad <tik> Allah Subhan. Ini Abdul Somad ini nampaknya isi ceramahnya sekarang sudah berubah. Ini nampaknya dia mau jadi kepala dinas. Sedang jadi wakil presiden aku tak mau. Apalagi lagi jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bu kepala maupun tak bu kepala. Mana tahu nanti ada orang yang cakap macam-macam. Ini jawabannya. Lalu kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz Somad jadi apa? Aku tetap seperti yang dulu. Aku tak berubah dari dulu sampai sekarang, begini-gini aja. Jadi kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz jadi apa? Aku tak jadi apa-apa, tapi aku senang karena dia akan membangun Islamic Center lebih besar daripada Islamic Center. Aku senang, karena dia akan membangun sekolah tahfiz Quran. Kemarin datang orang bukan baru. Sekolah tahfiz Quran yang dibangunnya dulu di Rokan Hulu, tahun ini yang mendaftar 350 orang yang dapat diterima hanya seupil kecil sebesar teh hidung. Susah mau masuk. Hanya rokan hulu saja Tapi kalau dia jadi Maka dibuatnya sekolah tafiz lebih besar Satu riau bisa menikmatinya Itulah kesenangan Andai dia masuk surga Maka yang pertama dicarinya adalah ha? Masuk Pak Ahmad ke dalam surga dipersilakan malaikat Siapa? Pak Ahmad Kalau masuk. masuk nanti carinya Malaikat, iya Abdul Sumat mana? Kata malaikat dia sudah lama nunggu di ruang Viva Amin, Aminkanlah Maksud sobat tadi minta amin Masya Allah, tabarakallah. Tak ada keuntungan apapun Tidak mendapat jabatan apapun Tidak mendapat proyek apapun Tidak untuk dunia apapun tapi insyaallah kalau banyak anak-anak hafal Qur'an di Riau oh, berdiri masjid yang tegak-megah berdiri, dibantu sekolah-sekolah agama, pondok pesantren mati Abdul Somad di dalam tanah, ditimbun tanah, dimakan cacing tanah, tapi insyaallah pahala tetap mengalir ke Abdul ibu tetap senang? aku dimakan cacing tanah ibu senang teganya teganya <laughs> sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam 'alaika Ya Rasul salam 'alaika Ya Habib salam 'alaika Salawatullah 'alaika Kalau hati panas banyak-banyak bisa. -banyak <tuh> <tuh>. sudah berselawat ini agak terasa dingin hati yang penting dingin betul, walaupun kita kepanasan tak ada tenda, tapi hati kita dingin mereka di sana lebih dingin kalau hati panas bersok lawat kalau sawit turun bersok lawat kalau pupuk naik bersok lawat kalau anak bandel bersok lawat kalau sekolah dapat sepuluh juta bersok lawan. kalau suami dilarikan pelakor lawak eh, <tuh> kalau suami dilarikan pelakor bersok mau <tuh> ngamuk laki awak dilarikan pelakor balik dia ke rumah Salam. itu bini bodoh apa pula maksud awak? Laki awak dilarikan pelakor. Balik dia ke rumah. Siapkan sambal belajar. Di mana? Siap. Siap-siap oh, apa? Dan setelah kita tahu bahawa hati mesti bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Betul? Kalau ada orang dapat nikmat doakan, sama-sama sekolah, satu kampus, satu kelas, tiba-tiba dia duluan kerja sukses, rumahnya cantik, menengok rumahnya dari luar macam menengok kucing. Tiba-tiba dia pulang pakai mobil baru, cantik, lunas, tidak kredit kita baru juga tapi asal dipencet klaksonnya. Ustadz Somad tuh pasti banyak duitnya itu wah di mobilnya kami tengok kilat seandainya ada lalat tadi hingga tepleset itu mobil pak ahmad aku pasti tahu mana tahu ada yang naik darah tingginya itu mobil ustaz somat awalnya dekat jantungnya begitu menengok mobil itu mobil sasuman. itu mobil ah. begitu kubilang itu mobil ah. langsung normal lagi Alhamdulillah. doakan orang yang dapat nih sama-sama eh, sebaya, sama-sama satu kelahiran, sama-sama satu sekolah, nikah dia duluan. Doakan dia, datang waktu dia nikah. Barakallahu lakumma wa baraka alaikuma. Jangan ada orang nikah. Eh, jangan nikah. Yalah, dia kan pakai pelet. akan dia datang salami selamat ya mudah-mudahan cepat anak soleh mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah tapi kalau orang hatinya tak bersih bunyi doanya sama tapi keluar dari mulutnya lain berkolloh berkolloh berkolloh kata fotografer foto dulu ya Bu foto dulu ya Pak ya foto senyum ya semua bilang buncis ya buncis buncis gara-gara busuk -gara ah kau sama-sama dia kuliah di bukan baru oh, sama sama-sama kerja sama dia sama kenapa rumah dia lebih besar, kenapa mobil dia lebih mewah, kenapa duit dia lebih banyak iyalah dia kan punya ternak, ternak apa? ternak tuyul <yu> ini <Tulis> pentingnya menjaga hati. jadi kalau mau membersihkan hati adalah doakan orang yang dapat nih cabeça. siap mendoakan Pak paman siap Pak sekarang dapat nih Man. siap mendoakan Pak Siap. Apa doanya? <SILENCIO> Yang jirpa merah <SILENCIO> Yang biru <jirba> hitam <SILENCIO> Bang, sini bang Yang maju biru Pak Amar suka baju biru sini sini bang e, itu yang biru Ini, sini bang sini bang sebentar sebentar aja aaah baik-baik biru pun baik doakan mama, kamu doanya untuk mama. Oh dia malu, jadi doanya dalam hati aja, karena doanya dalam hati Hukum pilih lagi. Allah, namanya Mangga. Muhammad Putra Ini memang baju uangga Bukan pinjam punya kawan Alhamdulillah Masya Allah Salah pahamannya Bapak ibu yang diruliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapalah Angga yang naik tadi Kalian dipanggil tak mau Bagian dimulai ke dalam sebuah tapi semua kawan-kawan mangga -kawan senang karena hatinya bersih. Kira-kira, Ustadz Somani hatinya bersih atau kotor? Saya kalau hati saya sedang sakit Menengok kawan saya jabatannya lebih tinggi Duitnya lebih banyak Bininya lebih cantik Maka di tengah malam saya berdoa Ya Allah Jadikan kawanku ini orang yang amanah Jadikan duitnya itu untuk wakaf imfah dan Sodako Bayangkan wajahnya Doakan pada Allah Supaya dia taat kepada Allah Siap? Siapa yang paling kita sakit hati, kita dendam kesumat kita marah. Pejamkan mata. Ya Allah, matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah. Buat stroke agak enam bulan. Tak boleh. Karena kalau kita doakan dia di tengah malam, maka Allah kirimkan malaikat. Panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Panjangkan umur Pak Ahmad ya Allah. Murahkan rezeki Pak Ahmad ya Allah. Anaknya yang sudah lajang dapat istri yang solihah ya Allah. Anaknya yang menikah nanti jadi keluarga sekinah mawadahur rahmah ya Allah. Dan jadikan dia pemimpin Riau sehingga kami dapat barokahnya ya Allah. Amin. Diaminkan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Amin kau kabulkan doa ini wallaka kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya di mana-mana kalau ceramah itu kameranya cuma satu. makanya saya fokus ke depan, tapi di sini ada kamera di kanan. Kamer. Ada kamera. Ada slipping sih kemana mana orang, orang adanya. Masyaallah tabarakallah. Begitulah orang lubuk bendahara. Insyaallah kalau begini rajin subuh berjamaah empat desa Pak Kades Pak Kadesnya hadir datuk-datuknya pakai baju hitam datang lalu kemudian mereka punya gerakan subuh berjamaah, mudah masyarakat digerakkan kalau tablik akbar malam ramai biasa kalau tablik akbarnya subuh ramai biasa tapi siang panas terik macam di padang masyar bisa ramai inilah yang maksud Pak Ahmad tadi Luwu bendahara luar biasa Luwu bendahara luar biasa Luwu bendahara luar biasa Ustadz sawat biasa di luar Udah-udah anak-anak ibu ini hati-hatinya bersih Dan mereka dibersihkan Allah subhanahu wa ta'ala Turus hatimu, urus pikiranmu urus ibadahmu hidupmu Allah yang urus urus hatimu urus ibadahmu urus salatmu, urus sholat sunatmu jodohmu Allah yang urus yang belum jodoh namun dipertemukan dengan jodoh yang bilang amin yang belum nikah aja aku anak amin urus hatimu urus salatmu. Urus sedekahmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Tapi jangan gara-gara ini besok suami diajak sama istrinya mau manen. Bang, ayo kita manen. Abang tak ikut manen. Urus hatimu, sawit kita Allah yang urus. Mesti juga dipuk. Puk. Oh mesti dijaga perondolnya mesti diambil pakis-pakisnya mesti digaruk bawahnya mesti dibersihkan setelah itu berdoa baru diurus Allah mana tahu nanti ada suami ibu yang model begitu bang, abang tak cari makan bersihkan hati kita Allah yang urus <San> ibu jangan marah, diam aja nanti jam 1 dia nanya adek mana makan siang kita urus hati abang, ya, makan siang Allah yang urus <San> kau belanja kenapa nanti jadi anggota Ikatan Jodoh Semalam saya. Kemarin batuk Semalam Ustaz Endri datang dari Batam Ustaz batuk Cuma kita besok ceramah sama Pak Ahmad? Kuserahkan pada Allah Bangun tadi pagi Saya minum air 10 gelas Nah dari tengah jalan Tekoncing-koncing Saya minum madu Satu botol abis kebesolawat ya Allah jangan sampai aku malu tak bisa ceramah nanti di rumah benar sudah satu jam ceramah batu ada sikit sikit semalam saya tak menduga bisa berceramah karena kalau saya bilang ke Pak Ahmad Pak Ahmad Tolong batalkan pengajian, aku tak bisa ceramah. Oh, nanti orang akan mengatakan, "Tengok tuh, belum jadi gubernur, juga membatalkan-batalkan." Bisa saya hadir kemari, ini adalah kuasa Allah, karena niat baik orang-orang yang hatinya bersih. Maka selalu bersihkan hati, Allah mengabulkan segala permohonan doa kita kepada Allah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa momen Abdul Somad datang tadi? Isra Miraj. Dari perjalanan Isra Miraj dari Sidratul Muntaha dari Masjidil Arab ke Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha turun balik. Apa yang dibahasnya? Bersihkan hati. Hah? Cuma itu aja? Ya? Salat tujuannya bersihkan hati. Puasa tujuannya? Membersihkan hati. Bersikir tujuannya? Membersihkan hati mendengarkan pengajian tujuannya alafil jasadimutlah ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal idha solahat solahal jasadu kulluh kalau yang segumpal ini baik maka yang lain ikut menjadi baik wa idha al jasadu kulluh kalau yang lain rusak ikut menjadi rusak alawahil pal maka yang bersih itu adalah alam Kira-kira kalau ibu bapak tengok gambar balegu di belakang. Mana yang Ustaz? <tik> Tengoklah Pak Ahmad. Sampai hati mereka nunjuk Pak ah, yang Ustaz. <tik> Jadi ceritanya dulu saya dibawa Pak Ahmad ke pulau. Ke sungai Guntuh. Sungai Guntuh naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam sampai di Batam menginap kami di hotel bangun pagi sholat subuh Pak Ahmad tak pernah tinggal sholat subuh ke masjid diajaknya saya ke masjid sampai di masjid itu mau dibuat pengajian waktu itu saya belum viral sekitar tahun ya jadul lah pengurus masjid itu tak bisa membedakan Mana kami yang Ustaz? Disangkanya Pak Ahmad yang Ustaz. Pawat pakai jubah pakai sorban. Jadi Ka Ahmad ini memang keturunan ulama-ulama. Nama ulama besar di Rokan Hulu namanya Syekh Ibrahim Al-Qolidi An-Naqsabandiy Al tamat dari Makkah. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Hajah Siti Fatimah Haji Siti Fatimah punya anak laki-laki Itulah dia Pak Dr. Haji Ahmad MSI Jadi kalau hari ini kita tengok Dia bangun masjid Islamic Center Membangun menolong tafiz Quran Tidak heran karena darah beliau adalah Darah para ulama Sehingga jadi apapun Dia akan tetap menolong agama Allah Dia bukan tiba-tiba mendadak jadi Ustaz. Dia bukan tiba-tiba mendadak Untuk kampanye menolong agama Allah Dari dulu Sejak awal kenal Sampailah hari kiamat Sampai kami mati mudah-mudahan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Saya bisa ceramah satu jam Saya bisa berdiri di sini satu jam Ini kuasa Allah yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya Aku bersyukur kepada engkau Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing Jangan pulang ke rumah tetangga dan jaga hati, setelah jaga hati, beribadahlah kepada Allah. Dengarkan kajian, nanti malam akan kita sambung di ujung batu. Masih membahas dalam masalah isra Miraj. Untuk kebaikan-kebaikan kita semua, panjang umur, sehat badan, keluarga, sakina, muda, warah, ma'anah, soleh, dan solehah. Lubuk pendahara menjadi negeri, baldatun, ta'ibatun, warah, bunofur. Untuk segala yang baik-baik nenek moyang datuk-datuk kita yang sudah mendahului kita dilapangkan kuburnya diampuni azabnya usaha-usaha dagang dila dinancarkan Allah SWT semoga dimudah-mudahkan Allah Al Haziqiniah Al Fatihah. Amin. Iya, na'budu wa iyaka iya karena sekainya udinah Suratul Moskawin, Suratul Madinah, dan Antaheqin, mohul-mohul biar alihin, amin. Allah, Majalah Minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Majalah Minat lemut jadikan kami orang yang mensucikan hati. Majalah Minat jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma jala bina'naubanatina min hafizil Qur'an Jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Qur'an Amin. Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami Wali'abainah ayah kami Wali'ummatina amah kami Wali'azwajina pasal hidup kami Wali وَلِذُرِّيَتِنَا anak cucu keturunan kami وَلِمَنْ حَضَرَنَا semua yang hadir di majlis ini ampunkan silap salah dosanya Ya Allah Allahumma waafiqna lima tuhibbuhu wa tardah dalamkan taufikmu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari rita'amu Ya Allah Allah ja'al hadal balada baladan aminah jadikan lombor pedahara negeri yang aman dan damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Kalau maikaan rizquna fis sama fa anzilhu kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan gelombang bendahara ya Allah. Wa ingkana bil ahri fa kalau masih tertanam dalam tanah naikkan gelombang bendahara ya Allah. Wa ingkana ba'i ila kalau rezeki kami masih jauh dekatkan gelombang bendahara ya Allah. Wa ingkana mu'siran fa kalau rezeki kami sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah Allahumma baligh maqasidah Pak Ahmad Adapun pemimpin kami, Bapak Dr. Haji Aman MSI Beserta istri, beserta keluarga Sampaikan niat baiknya ya Allah Baligh maqasidah, sampaikan maksud-maksud baik ya Allah Hasbun Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal Maula, wa ni'mal nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalhu wa barak. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya Terima kasih ucapan kepada tuan guru <tuh> kami. Thank mm -hmm. you.